oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys teman-teman semua Ini kita lagi hmm, Nempel ban Nah sekarang ini kita youtube-nya Khusus untuk di bengkel aja ya teman-teman Gak ada di tempat lain Mungkin karena uh, videonya Campur-campur Mohon maaf ya teman-teman Itu karena saya masih belajar ngetes-ngetes Kali ini sudah diverifikasi, sudah menjalankan syarat-syarat YouTube. Jadi, apa yang ada di sini, itulah yang buat saya video di sini. Nah, yang ngedit saya sendiri, yang medium pun saya sendiri, saya sendiri pun, yang kreator apanya, semua, semua, saya semua. Jadi, khusus untuk di bengkel aja. Nah, buat teman-teman, jangan lupa di- jangan lupa subscribe. Nah, itulah pokoknya, jangan lupa di-subscribe dan di-like, komen, atau dibagikan kepada teman-teman lainnya supaya tahu saya di sini hanya usaha bengkel kecil, besar bisa kandidat kecil. Nah, ini saya sudah. Masuk lagi barang, saya memberitahukan bahwasannya ini jangan gagal lagi. Jadi ini saya awal menempel ini ya, teman, Di Dipalik saya nempel, saya buka dosumer juga nih teman-teman. Kita kasih tahu juga ya. Nah kita buka udah semir juga ini teman-teman ini airnya tuh nah lokasi kita ini ada di pinggir jalan kalau dari diskuit terus lempang simpang empat terus lagi jumpa smk simpang smk Kutaling baru tuh ada pamflet di simpang jalan besarnya masuk ke dalam lurus saja bengkel pinggir jalan ini teman-teman nah saya memberitahukan bahwasannya ini saya bikin sepanduk ini supaya mencegah orang-orang yang gimana ya gitu teman-teman semua itu enggak ada yang gratis ya teman-teman ini semua ini ada di ini ini channel ini kalau diketik-ketik aja nih teman di channel YouTube Facebook IG tiktok ada semua teman-teman nah ini buat supaya orang ngerti aja teman-teman jadi itulah karena awak sudah pernah gagal nah ini oleh teman-teman ini oli belum ada yang laku kemarin minggu kemarin datangnya ini belum masuk sebagian nah ini kayak ginilah peralatan di sini teman-teman kunci pun udah mulai banyak hilang jadi makanya dibikin spanduk seperti itu teman-teman kunci-kunci udah mulai banyak yang hilang minjem kadang gak dibalikin Entah alasan bawa kunci kadang enggak dibalikin gak tau lah itu pokoknya namanya orang awam nih ada lupa dah gak tau lah teman-teman ini Kompresor kita kompresor besar ya teman-teman. Ini udah dirombak juga mesinnya hari itu mesinnya domplennya. Ini teman-teman. Jadi di video kali ini khususnya buat di bengkel aja untuk video-video nempel ban, eh, bongkar bongkar mesin atau servis. Jadi nanti mana yang bisa cocok diambil dari video ini kalau enggak di skip aja nah kita kini kali ini lagi nempel ini teman-teman udah pun masih sunyi ini teman-teman ini di hari sabtu ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa di subscribe juga di like dan di komen karena subscribe itu gratis hanya paketnya aja yang bayar itu masuknya cuma subscribe itu gratis kalau teman-teman tidak tahu subscribe-nya di mana, cari di YouTube teman-teman, di, di klik di YouTube kalian, atau YouTube-YouTube teman-teman, guys, semuanya yang ada di spanduk tadi yang saya kamerakan tadi. Nah, disitu kalian klik, nanti jumpa itu, teman-teman. Intinya, jangan lupa di subscribe ya, teman-teman, dibantu Dibagikan kepada yang lain, mohon dukungannya. Kalau yang tidak suka, atau suka yang tidak suka, di skip aja. Jangan gimana gitu, karena kalau cerita semua itu di bengkel, semua memang susah. Teman-teman, semua memang susah, cuma ya dihargain. dihargai. So, usaha orang bukan itu gampang, ya, teman-teman. Jadi, biarpun 1000 2000 itu dihargain teman-teman jangan seakan-akan sengaja lupa atau malas bayar semua ya cerita susah semua seluruh Indonesia susah teman-teman apalagi musim sekarang ini ya teman-teman gitu aja ya teman-teman ikuti terus video saya jangan di skip skip Nah kali ini sudah masak nih teman-teman Nah seperti inilah masak teman-teman Kompor kita seperti ini Kompornya kompor biasa ya nggak pakai spiritus Malah saya pakai spiritus sekarang ban kadang Kita nggak tahu ada ban di pabrik sekarang modelnya Kita Bisa kadang mau membelebung mm -hmm. ya eh orang gunting Nah, ini teman-teman, hasilan tempelan kita sudah masak ya. Sudah lepas dari apanya. Sudah masak. Usahakan kalau nempel teman-teman itu dicek pagi supaya orangnya enggak kecewa. Udah bocor lagi, pigi bang. Orangnya bang, iya. iya, sangkutkan aja situ, bang. Oke okay guys ternyata bocoran cuma satu Jadi kita Masukkan lagi soal kan masuk ban ininya harus rapi ya teman-teman rapi jadi supaya pas ketika mencongkel tidak mengenai ban dalamnya supaya tidak koyak ini harus rapi nih teman-teman nah buat pemula ini teman-teman saya pun pemula bukan senior buat senior ya bantu subscribe bantu sarannya juga buat senior youtuber atau senior senior bengkel di luar sana nah sekarang ini kita masukkan banding ya teman-teman oke usahakan nanti rapian dalamnya Bang lecet nanti eh, Misalnya Bang lecet lingkarnya nanti ini gini katanya gitu Misalnya ini teman-teman Usahakan Bengkoknya ini Sesuai dengan ini Jadi nyongkelnya itu Berhati-hati juga Kalau yang masih pemula Usahakan pakai kain juga ya teman-teman Seperti ini teman-teman Ini banyak jalan nih teman-teman Kita tahan harus berhati-hati juga teman-teman nah ini karena saya tidak dari awal videokannya karena tadi keburu-buru ya teman-teman ini lecet memang lecet dari sononya teman-teman nah ini lecet memang dari sononya ya teman-teman tuh tidak ada lecet teman-teman ya, Ini usahakan lempeng ya teman-teman nanti pelanggan kita kecewa kalau tidak asal-asalan aja. Ya, tahan dari sini ya lempeng. Ya. Usahakan garis ini harus pas teman. Kalau tidak nanti di atas kayak seperti naik kuda. Pol standar ban ya teman-teman. Kalau bannya lagi buruk ya jangan pol tenak, jangan pol kali. Kalau bannya masih bagus pol ban standar ya, jangan terlalu keras kali. Karena musim panas nanti bakalan bisa jadi pecah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah siap. Ini karena orangnya tinggi, jadi biarkan saja di sini, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, udah siap video kita jangan lupa di subscribe maaf kalau ada video kita salah-salah kata mohon di oke terima kasih thank you teman-teman